Oke, okay, akan ada kejutan di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat leslor dimanapun kalian berada. DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizki Vila.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 Dari idola kesayangan kita Papa Bilar Yang mana Papa Bilar hari ini sedang meeting yang soal Leslar Metaverse bersama Korudi Salim Wow, Alhamdulillah persahabatnya Leslar Metaverse Semakin meroket dan semakin berjaya mudah-mudahan sukses dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan hari ini dari idola kesayangan kita momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun leslar underscore seek banyak sekali tanggapan banyak respon yang diberikan salah satunya dari akun sohwa95 mengatakan Masya Allah selalu berucap yang baik-baik kawan sekalipun pada orang yang tidak kita suka agar yang datang kepada kita juga kebaikan dan ingat juga puji idola kita tanpa menjatuhkan orang lain karena kita nggak pernah tahu keadaan seseorang seperti apa kedepannya hanya pesan saja wow ini tanggapan luar biasa nih persahabat ya, sekaligus mengingatkan kita harus mendukung idola kesayangan kita tanpa menjatuhkan orang lain persahabat ya, tetap optimis, semangat tentu tunjukkan kekompakan kita dengan prestasi yang sangat luar biasa Alhamdulillah persahabat ya, mudah-mudahan Lesnar Metaverse terus berkembang dan selalu sukses berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebagian spesial yang kita dapatkan dari Aabeni, vitamin bahagia. Yang merah, Beni ini lagi gendong BBL. Aduh, masya Allah, banget ya mereka berdua ini lagi ngobrol. BBL lagi ngobrol sama Uabeni. Aduh, masya Allah, banget ya. BBL sepertinya ini sudah ngerti apa yang dibicarakan oleh Uabeni. Masya Allah, banget nih, makin pintar, makin embol, makin sehat. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan keluarga besar. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan oleh para sahabat, salah satunya dari akun Instagram. Es potong coklat mengatakan masya Allah ganteng banget dua-duanya, bismillah dapat uangnya abang L. Aduh, <laughs> masya Allah banget ya. Ada juga komentar lain para sahabat dari akun Leslar underscore cute 170 mengatakan. Sudah pinter banget Abang L Jadi orang hebat besok besar Wow, Masya Allah banget ya Kita aminkan doa baik yang diberikan Mudah-mudahan doa baiknya terkabul Dan berikutnya, para sahabat, Kita lihat juga ada foto terbaru yang kita dapatkan Wow, Papa Babilon lagi pakai Seragam atau kostum yang lucu banget ya. Wow, kira-kira persahabat ya akan ada kejutan apa lagi yang akan disuguhkan, yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita. Pastinya ini seru banget. Doakan supaya lancar, supaya selalu dipermudah segala urusan idola kita. Momen video ini pun persahabat diripas kembali oleh akun Sabar Tengah selar Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Kenapa dia pakai kayak gitu juga masih kasep? Aduh, Masya Allah banget ya, memang Papa Bilar mau dipakai apapun terlihat sangat keren dan ganteng, Masya Allah. Dan komentar pun banyak sekali para diberikan, dari para sahabat Leslar. yakni dari akun Yeni, Darlisnawati242 mengatakan, Pakai baju kayak gini acaranya apa ya? Soalnya pernah lihat Raffi juga pernah pakai kayak gini semacam konten kah? Tuh, ada pertanyaan persahabat ya kira-kira membuat apa nih Papa Bilar karena sebelumnya juga ya, Papa Raffi pernah memakai kostum seperti yang dipakai oleh Papa Bilar ini kita lihat juga di jawaban komentar salah satunya dari akun Adelia12 mengatakan ini kayak podcast gitu kak katanya tuh ini seperti podcast katanya persahabat ya doakan saja mudah-mudahan apapun itu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran kita masih menunggu kejutan lain persahabat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 Thank you.